Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Buat sahabat-sahabat Loren, dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan Lorenzinar Barber Di luar lagi hujan, Barber lagi sepi. Enaknya ngapain ini ya Gak ada kerjaan Gimana kalau Lorenzinar Barber berselawat saja untuk mengisi waktu kosong atau sambil menunggu pelanggan datang tadi aja ada yang datang ya <gulis> oke langsung aja oke Oh. Ooh. Uh my so you have I'm uh -huh. selamat do Alhamdulillah, daripadah terima kasih buat sahabat-sahabat Warganet -sahabat Barber semua yang sudah mengikuti edisi Warganet Barber bersalawat. Mudah-mudahan jasa baik anda dibayar mahal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi, ini saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.